Lepaskan, lampaikanlah baik, tamu-tamu Allah yang oleh Allah wa Alhamdulillah kita sekarang menuju ke kota suci Mekkah al-Mukarramah. Namun kita sebelumnya dari kota Madinah ini bukan bukan bosan, namun waktu yang memisahkan kita masih senang berselawat di kota Nabi ini, kita masih senang untuk menginjak bumi di kota suci Madinah al-Mukarramah ini namun kita harus berjalan dengan waktu karena untuk melaksanakan ibadah umroh wajib kita dan para bapak ibu Allah kita bukan akhir kali ini untuk meninggalkan kota Madinah semoga para bapak ibu nantinya di tahun depan tahun kedua atau tahun ketiga semoga diberikan لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّا إِنَّا نَسْأَلُكَ نَسْأَلُكَ ذَوْقَ الْجَنَّةِ ذَوْقَ الْجَنَّةِ بِكَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ مِنَ السَّخَطِ وَالنَّارِ آمين آمين في الدنيا من الراشدين اللهم صل على الله itu kita sudah ya kita sudah selesai menaikkan ibadah orang kita